Baiklah persahabat Leslori, manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita ke kabar pertama persahabat dan ada info langsung dari Dede Alesti Kejora yang mengunggah sebuah postingan di gas pribadi miliknya. Riposan dari unggahan FG underscore Icah persahabat. Ya, ini kita lihat info langsung dari Dede Alesti nominasi Ami Award 2021. Dedi Lesti masuk nih persahabat ya dalam kategori artis solo pria wanita dangdut kontemporer terbaik nih, persahabat ya dalam kategori artis solo pria atau wanita dangdut kontemporer terbaik persahabat ya wow luar biasa dan selanjutnya juga Dedi Lesti tentunya persahabat yang menginfokan lewat akun Instagram pribadi miliknya nih. yuk kita bisa buktikan. Bahwa kita kompak dan solid Mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan Postingan tersebut di post kembali oleh akun HP Ketal Sultan Ada kalimat caption juga yang dituliskan Buktikan kita Barbar -bar urusan beginian Untuk semangat katanya ya Dan selanjutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan Komentar yang diberikan dalam postingan tersebut Salah satunya Dari akun Afifah Sulistian Mengatakan Bismillah semoga rezeki IDD Amin Semangat semua semangat Yuk kita semangat Mudah-mudahan rezekinya Dede LSD bisa memborong piala Di acara Ami AmiWat 2021 Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan yang membuat kita penasaran Para sahabat, ya perhatikan nih sore tadi Bang Aril mengunggah sebuah postingan video Para sahabat ya Bismillah di sini dulu kita Kata Bang Aril para sahabat, ini membuat kita penasaran posisi dari Bang Aril dan Lesti serta Bilar ini lagi di mana persahabatiah ya? membuat kita kepo nih ya momen ini pun diunggah oleh akun Family and Celestar ada kalimat yang luar biasa juga dituliskan lewat caption dede dan kakak Bilar nanti malam ada di acara apa ya ada yang tahu enggak katanya tuh kita lihat di kolom komentar nih banyak tanggapan banyak dibagi respon Salah satunya dari aku Noveti Karunia mengatakan soalnya kemarin Gorgeous live Instagram katanya make up dede Rabu dan Kamis tapi nggak disebutin acaranya apa kata para sahabat ya Wow tentunya membuat kita semakin penasaran dan kita lihat juga ada komentar dari aku Sah dan 368 hari ini Rabu acara apa ya Katanya para sahabat ya ada jawaban dari aku Novita Karunia lagi nih. Makanya kemarin gordes nggak nyebutin acara apa Cuma bilang jadwal make up dedek besok dan lusa Rabu Kamis Persahabat ya mungkin hari ini jadwal tapping Kalau besok Sopi live katanya tuh persahabat ya Mudah-mudahan saja Tentunya diberikan kemudahan apapun acaranya Kita selalu wajib untuk mendukung yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya persahabat ada hubungan spesial juga nih dari IGS nya kakak Bilar Ya memang tiga jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video Lagi tag juga nih Pak ya. Kita tentunya support sama kalimat yang dituliskan oleh kakak Bilar Engap kata kakak Bilar ya Karena diusilin tentunya sama istri mulu Katanya itu, Masya Allah banget Sampai anggap begitu kakak Bilar Pak ya Selalu dijailin oleh istri tercintanya Kata kakak Bilar Masya Allah mudah-mudahan Selalu romantis, selalu harmonis Untuk rumah tangga kesayangan kita ini Amin Dan selanjutnya Persahabat kabar terbaru dari Om Izhar Malam ini baru saja mengunggah Sebuah postingan video Persahabat ya bareng, dede dan kakak Bilar Ini video lama Persahabat ya tetapi Tentunya rasanya rasa terbaru Persahabat ya perhatikan kekiutan ini Fokus sama tangan Lesti dan Bilar aja nih persahabat ya Mereka saling pegangan Masya Allah di depan Om Izhar, persahabat, ya. Tentunya kita dibuat bahagia lagi Malam ini masya Allah banget ya Sama ini lagi kita langsung Vitamin diberikan oleh Payen ya Masya Allah banget Kita lihat juga nih ada kalimat Gerson Dari Payen yang dituliskan Bukan di Turki katanya tuh Persahabat ya kata Om Izhar Tentunya ini bukan di Turki Tentu ini video lama Masya Allah banget perselamat ya Banyak dibaca di komentar Banyak respon yang diberikan Dari para fans yakni dari akun gaun pengantin Leslor Mengatakan dalam kolom komentar Vitamin lama rasa baru Katanya tuh Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Masya Allah payan. Saya selalu ya Pak Amin Masya Allah banget ya Tentunya dukungan Support dan doa selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai adalah kesayangan kita dan keluarganya. Kita masih menunggu kabar dan tentunya cedokan vitamin baru di malam hari ini jangan kemana-mana. Tetap stay tune dan bantungkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucakan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.